Ini termasuk yang mengganggu kita. Yang kedua, ini adalah setan. Nah, setan ini fahasbuk, maka cukup fihi, yaitu makola Taala sesuatu yang telah disabdakan yang telah difirmankan Allah Taala kepada Nabi-Nya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wakur Rabbi auzubika minha jamhazat Kata Allah Muhammad katakan wahai Tuhanku aku mohon perlindungan padamu dari beberapa gangguannya beberapa syaitannya dan juga Ayat wa'amudubika robi ayah duruni. Aku mohon pelindungan kepada engkau, wahai Tuhanku. Ayah duruni, da, ayah duruni apabila setan ini datang kepadaku. Nah, ini maksudnya begini. Setan ini memang makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah khusus untuk mengganggu manusia. Dan setan ini tahu persis kita, tingkah laku kita, kita sedang apa, di mana, ini tahu setan. Tapi kita enggak mengetahui setan. Kita enggak tahu tentang setan. Bahkan kadang-kadang setan ini berada di dalam diri kita pun kita enggak tahu. Sebab apa? Ada hadis itu. Inna syaitona yajeri dami tadi setan itu berjalan. Yaitu lewat mengalirnya darah. Ini setan. Nah, kita nggak tahu kadang-kadang masuk di dalam tubuh kita seluruh apa itu jasad kita kedapatan setan karena berjalan kemana-mana itu lewat lewat itu tadi mengalirnya darah sampai ke otak kadang-kadang kalau otak ini kemasukan setan maka otaknya ini jadi error pikirannya ngabur wes akhirnya bimbing ke arah yang negatif ke arah keburukan ini setan-setan mengalir sampai darah kita ke mata, akhirnya matanya jadi jelalatan, ke telinga-telinga jadi congek. Ah. Apalagi sampai itu mengalir di hati kita. Na'udzubillah sebab hati ini adalah pokok. Makanya kita ini jangan kok merasa aman. Wah, saya sudah ahli tauhid aman. Setan ini nggak pernah mengenal lelah untuk mengganggu manusia, untuk mencelakai manusia, nggak pernah lelah manusia. Apa itu setan? Nggak pernah mengenal lelah, terus saja. Bahkan nggak nggak pakai ukuran. Wah, yang mesti yang diganggu itu tingkatan orang-orang rendahan, orang-orang bawahan, orang-orang awam. Padahal yang namanya kiai ini juga malah yang ganggu ini setan yang paling pangkat kan kadang itu. Maka kalau dengkinya orang awam, nah ini nggak begitu bahaya. Tapi kalau sampai setan ini menaruh kedengkian di hatinya ulama, wah ini naudzubillah, jadi seluruh umat ini jadi kudengki. Nah, seringkali sekarang ini kan banyak orang bodoh, berita-berita hoax, berita-berita yang nggak benar. Nah ini kadang-kadang diasumsi, dikonsumsi. Akhirnya gimana? Subhanallah. Jadi kayak kebo yang dicocok hidungnya. Nurut. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu ini benar atau nggak salah. Wah, pokoknya disetani jadi ikut-ikutan. Ini banyak sekali kan? Nah, Apalagi marak antara ulama sama ulama ini saling permusuhan. Maka ini sering saya katakan nggak peduli siapa orangnya siapa kelompoknya kalau itu kok sampai apa itu Bermusuhan dengan sesama muslim ini jelas nggak dibenarkan itu ada hadis itu hadisnya itu jelas maka nggak diperbolehkan orang muslim sesama muslim nah ini kadang-kadang itu kan banyak ya wah orang nu NO, mau nemusi apa itu katanya ada kelompok radikalis Saya ini paling gak setuju Agama itu gak ada Itu kelompok radikalis Ada kelompok yang apa itu Lemah lembut itu Gak ada Yang namanya agama itu ya bener-bener gak ada Yang namanya agama radikal itu gak ada Jadi ya memang dalam Apa itu agama itu ya ada keterangan-keterangan yang apa itu istilah memanjakan, ada keterangan-keterangan memang yang istilahnya keras, harus keras memang. Itu ada memang. Nah, kalau pas waktu yang disampaikan yang keras, wah mesti keras, kereng Aduh kia ini kereng gitu. Mesti ya, ada kalau saya enggak, jadi agama ini harus dipelajari secara utuh. Jangan kok dikelompok-kelompokkan. Apa itu ada aliran keras, ada aliran lembek, ini enggak ada ini, ya. Sama-sama kalau itu umat Islam ya untuk kepentingan is Islam li, -li la kalimatillah untuk kemuliaan agamanya Allah. Nah, maka ini setan ini paling apa itu enggak pernah berhenti. Sebab apa? Itu di dalam surat Al-Hijr itu kalau nggak salah ayat 37 Kol, kolah robi ko, kola ini agwaitani la uzayyana lahum fil ardi wallahu uwiyannahum ajmaun illa ibadaka minhumul mukhlasin Ini setan ini malah ngomong matur kepada Allah. Wa Allah Jadi, kata, kata setan. Oh bukan ini bima qala robbi bima aguwataini. Jadi disebabkan ini ma b bisa ini bi sababiyah. Dibebankan se, sesuatu Agwaitani yang engkau menyesatkan aku katanya setan. Agwaitani. Itu kalau dalam penafsiran Anu itu. Karena ini. Kalau Tauhid ini kan mengartikan. Ya belak-belakan gini. Bima sebab sesuatu. Agwaitani engkau sesatkan aku. Ibu, itu kalau secara Tauhid. Tapi di dalam tafsir itu biasanya. Karena engkau telah memutuskan. Nah, telah memutuskan bahwa engkau adalah menyesatkan aku Katanya setan Itu kalau dalam penafsiran Tapi yang artinya itu Kola Robi Setan bilang Robi wahai tuhanku ku ya, Kola Robi wahai tuhanku Bima sebab sesuatu awaitani yang engkau sesatkan aku lagi nah, setan Nah akhirnya. Karena yang menyesatkan setan siapa sih? Ya Allah. Jadi oh Allah itu Tuhan. Ya kan. Ya terserah mau menyesatkan. Mau memberi ridho kan terserah. Benar enggak? Nah akhirnya itu setan itu balas dendam. Balas dendam. Disebabkan setan ini disesatkan oleh Allah kan. Agwaitani. Engkau menyesatkan saya dari setan. Uh, La fil arti. Maka bagi manusia ini saya akan hias-hiasi Di dalam kehidupan di dunia ini Gimana dihias-hiasi? Wah mereka menghalalkan yang haram Bahkan apa itu barang yang dilarang oleh Allah ini jadi indah Karena dihiasi oleh setan maka mereka ini kalau dibilangi itu salah, itu haram, itu itu dosa ini nggak mau, karena apa? asik bener, karena sudah dihiasi oleh setan se ayo, lewis seweneng so sejenak karaoke kira-kira, mahrib itu budal, bahkan durung buka anu karaoke ini, tidak ngarepi lo tenang, apa tentang perzinaan, waduh sejenak, so ngelakon zinola lah so sih wangi dilarang-larang jomblo, ya nggak mau dia berzina, juga mabuk-mabuk, perjudian atau mengganggu orang, menyakiti orang, menzolimi, wah, wah seneng, Kak peduli, yang paling penting awal bangga tentang keburukannya, bahkan menari-nari di atas penderitaan orang lain itu banyak itu kelakuan setan, maka uzayin uzayi nahum jadi saya hias-hiasi kata setan mereka, dihias-hiasi hidup di dunia ini. Jadi yang jelek itu jadi bagus, jadi indah di mata mereka. Bahkan lauwiyan Nahum wah ini maka mereka akuan aku sesatkan. Jadi dari jalan yang lurus malah jalan yang berbelok-belok, jalan menuju surga malah tengok nonang rokok. Ini setan penggabahannya ya apa? Maka seneng setan. Maka kecuali katanya setan. Ila ibadah min humul mukhlaswin. Kecuali hamba engkau yang ikhlas. Ini nggak bisa saya ganggu. Maka wong ikhlas itu anggel. Wangel. Wakil itu sendiri gola. Wah sih. Lagi ya. Wadang wajib. Wadang muridnya wakil maciu kok murid tokok luar negeri guru tokok luar negeri padahal itu lo sama saja. Odo ya nggak nyamjenni fatihah ya do Enggak? jenni Quran ya do maknani ya do ayo mengani semanu sampai agak pede PD Masono beton Indonesia Dewi asli Wong Indonesia justru ini saya sering kali mengatakan di khutbah itu kalau kita teliti, orang wetonan luar negeri itu sering kebablasan. Sering kebablasan. Yang fundamentalisme, kebablasan. Yang liberalis, juga kebablasan. Ini sering. Tapi kalau ulama memang produk dalam negeri, ini sudah tahu sifat-sifatnya konconi dewek. Gimana Jadi koncoku itu tak apakno ini roh. Karena budaya ini sudah mengerti. kan? kebiasaan Yowis ngerti ibarat makanan itu mau yang di, dikasihkan makan buburkah makan kasarkah ini sudah sudah ngerti Lek, boloni Dewe ayo nggak iso jadi bahasanya Yowis ngerti plak nah ini makanya jangan dikira won Indonesia lagi biasanya seringkali itu banyak orang yang katut-katutan ini budaya Indonesia katut-katut Kadutan. Wah, kok luar negeri? Wah. Gak arroleh nih luar negeri kebablas. Kebablasan. Itu sering kali saya omongkan. Nah, jangan dikira. Wah, beton Arab. Wah, bagus. Jadi, sebab buka itu. Ini apa itu? juz Jusem, sembilan ya, kalau gak salah itu. Itu. Al-A'robu Asyadu Fakon wajadaru Allah yaklamu khududama anzalallahu ala Rasuli. diterangkan al-arab, orang-orang Arab ini asyadu lebih berat ke kafirannya jadi kafirnya wong Arab itu lebih kafirnya wong sehat dunia seperti kadung kafir bukan munafeknya munafeknya juga lebih parah daripada orang Indonesia Munafeki Wong Arab, itu lebih parah, Asyaddu. lebih parah. Bahkan gebleke, ini juga wa ajdaru alayaklamu kududama anjalaullahal Rasul. Niki saking gebleke sampai pakai-pakai ajdar, kitar, kitar biasa di mana tembok nih pak komariki. Nih ajdar saking gebleke, itu malah gak ngerti apa yang sudah diturunkan Allah lewat Allah Rasulnya jangan dikira cuman kepedok Wong Arab wah Wong Mekahu mesti Wong api iya sing api tapi sing pecat yo nemen monoloh no makanya ojo oh, didelok lah sekarang kita harus hati-hati di Indonesia ini apa saja nih payu payu loh kape nih Wah ono Wong anu ngaku habib wah yo percaya ai iya kan makanya ini jangan anu masalah turun itu bisa enggak ada artinya kalau dilihat kelakuannya enggak sesuai atasannya. Mama ngaku turunnya Nabi, nggak ngapusi, nggak ya, sempat saja. Nggak percaya, mau ya, percaya. mah, Habib, maru percaya. Oh, ini saya pernah saya katakan turun Rasul itu sudah enggak ada. Sebab apa? Anak laki-laki Rasul itu cuma dua. Dari Siti Sofiya itu melahirkan namanya Sayyid Ibrahim. Dari budak yang hitam Ini pernah Rasulullah punya istri budak hitam Lah ini Melahirkan Sayyid Qasim Ini juga kecil meninggal ah, Putranya Rasulullah satu-satunya Siti Fatimah Dan Siti Fatimah dinikahi oleh Sayyidina Ali Dan Sayyidina Ali ini Punya anak dua Hasan sama Husain. Yang Hasan ini dibunuh belum, belum nikah dibunuh, yang Husain ini akhirnya mempunyai anak-anak. Tapi, Husain ini bukan bin Fatimah. Husain ini bin Ali, bukan Fatimah. Dalam ajaran Islam itu, yang jadi, apa itu? Orang tua laki, bukan perempuan. Jadi, bukan bin Fatimah, bin Rasulullah, bin Rasulillah, salah sampean. Jadi, Khusyin bin Ali bin Abito, mulu. Maka banyak orang wah ini turun Rasul saya takut kualat nggak benar. Yang bisa ngualati cuma Allah lah Iya, kakek itu, itu pinter, wah, itu Pak Yai ngualati. nggak nggak iso Pak Yai nggak ngualati. Tunggali punya barokah yang punya barokah Pak Yai nggak boleh, nggak bisa. Yang punya barokah ya Allah. Ini apa lah hati-hati lo ngaji tauhid ini kita benar-benar jangan sampai kita ini apa itu murtad. Pak wow, manusia enggak ada yang punya punya syafaat eh punya apa itu namanya manfaat mudorot itu enggak bisa manusia. Yakin. Maka ada istilah Gus mengatakan yang namanya dukun itu singkatan Podungu dan pekun. <laughs> Jadi, mongdu, monggar pekon waktu tidur ya, ya. <laughs> tiay. Ini aku jalan kembali. Makanya kadang-kadang waktu -kadang, dipercaya, mongdu, monggar pekon. <laughs> nah, nah ini ya. Jadi kembali kepada masalah gangguan setan. Ini terus ya, duruni setan ini datang set pada kita. Kita tidur pun setan datang. Kita terjaga pun setan datang kita duduk, kita berjalan, kita sedang apa terus setan ini terus mengikuti kita. Kita makan, kita apapun diikuti, bahkan semua aktivitas kita kalau bisa itu diganggu oleh setan supaya kita ini dijauhkan dari apa itu supaya karena Allah ini dihilangkan. Nah, ini makanya ini kalau orang ini yang senantiasa selalu waspada, dia berlindung hanya kepada Allah. Maka inilah yang dikatakan oleh Apa ini? Oleh Mba, Say, Imam Ghazali Itu adalah khairul alamin Orang yang senawas waspada kepada setan Tipu dayanya setan Orang yang selalu berlindung kepada Allah Ini adalah khairul alamin Orang itu berarti lebih bagus-bagusnya Orang seru sekalian alam Sebab orang itu cerdas Bagus orangnya Karena selalu berlindung kepada Allah Allah dari tipu daya saya setan, sering kali zaman lupa ya. G, supaya diganggu setan atau karus karus, karus. g mana? Nah ini. Nah wa alamuhum. dan itu berarti orang paling cerdas. Jadi orang paling cerdas itu orang yang selalu berlindung dari saya dari gangguan setan. Waakoluhum. Dan angan-angannya pun, akalnya pun lebih daripada akalnya orang semua. Ini kalau orang itu selalu berlindung dari tipu daya saya, Mas pokoknya hati-hati terus. Maka fakay fapi kama ajali kawaneksi Terus bagaimana dengan kamu? Katanya Imam Gozali. karena kamu ini beserta kebodohanmu, kekuranganmu dan kealpaan ke kamu, nah ini maka kita ini harus hati-hati terus. Say, kita kerja kita duit, wah duit ijo, akhirnya di tele, <tikoro> dikorup, enggak. Nah maka Indonesia ini apa itu polisi ada apa itu namanya kalau ada apa itu namanya eh, teror Wah cepat ketangkap ya, Densus 88 Sikap Apa itu nangkap teror Teroris Tapi sebetulnya Kalau kita Apa itu Gaji Terorisme dengan korupsi Koruptor Ini malah Lebih parah korup, koruptornya Kalau Teror mungkin yang dibunuh sekelompok orang, ya kan? Bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau koruptor ini yang dibunuh ini seluruh rakyat Indonesia. Gimana? Asal ini berapa triliun? kayak kemarin ini yang lagi hangat-hangatnya ini jiwasraya itu sampai 13, berapa itu triliun? Nah, inilah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. pomosak kabupaten cukup betul nih. Cukup luwe luwih berarti bisa diartikan yang dibunuh itu lebih dari satu kabupaten. Makanya salah oleh like, Umpomo pemerintah dengan undang-undang yang baru, akhirnya melemahkan KPK. Wah ini, salah itu, berarti melindungi korup koruptor. Lazatan manggondek ngene wong sen ngalim, Ya, yeah. ngong ngalim bangun di Jakarta, wu, laung pinter ya, la pinter kan ngalim bahasa nih kita, ye, jadi ngalim terus manggondek kantor, manggondek menteri, manggondek ngene instansi-instansi, wakedek kubur ruk, duit tekon nisor di kubur ruk, Jakarta, begitu ndek Jakarta bingung bagaimana ini untuk menggunakan. Wakilnya di wi, wis, gak onok marini, diarani koruptor koruptorni di Indonesia. Mariki cekel, ono meneh, ono meneh, toh berusai, beradilai cikelumpuk, niku, sing niki, ratusan triliun, gimba tuh. Enggak ada, enggak ada, sini Jakarta, tingkat, keisoe, kadang ada, enggak ada, yang ada, enggak ayo awet deh juga tadi kak ngomong ayo oh kbku ngunyiku bahkan saya kilo kapan nunggu dibayar kadang-kadang umpama urusan apa masalah apa surat mau naik lagi di amplop ngono naik orang di disekno nah, ayo sampaianiku dengan apa cenderung ngurusi umpomong ngurusi sem ngono ayo. atau ngurusi mobil ngono ya. Lek kan rokok yang berkerak tinggeng lah kadi disekno nah. Enggak, ini biasa nih, Bu. Kenapa sih? lah ini dilamankan nih, jiwa-jiwa, guru-guru lah tambah. Sing, apa jenenge kekuasaan tambah dur, guru tambah, Oke, yang ngono di lho, mendro, kelas sih, lo kau sunggong, ini tingkat desa itu mangkok cekalannya duit triliunan, mungkin banyak kepala desa ini cek ditangkap. Apa jeneng dengan kasus sing gede, nah, ya? Saya mungkin suci cilicili, paling-paling nyawa tulisan juta menurut doa, ya. Enggak, ya. Nikigata model koyok ngataniku, niku nopo karena gara-gara setan, ngatan tuh setan nih, nggak nggum menungso akhirnya koyok ngataniku. Asli nih jiwa nih menungso nikulah boteng kecampuran setan bersih. Coba teman Wowas kulo mau lutin yulatu alal fitro. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitro. Nah, yang dimaksud fitro itu apa? Kita ini berasal dari zat, berasal dari Allah. Berarti kita punya sifat-sifat keuluhan, sifat-sifat ketuhanan ini kita punya. Apa yang dimiliki Allah, sifat sang ampul songo itu kita punya. Rohman, rohim, kita juga punya. Sifat kasih sayang, keadilan kita punya, keadilan. Sifat apa itu? Uh, mudilon, mudilon juga punya kita. Tapi perbedaannya kalau kita-kita manusia ini Biasa kalau Allah ini maha <laughs> ini loh, Bedanya itu Kalau Allah maha adil, maha bijak ya Maha menang ma Maha berkuasa Ini kalau Allah Tapi kita ya berkuasa gitu aja <laughs> nah, Allah kasih sayang Kasih sayangnya Allah menyangkut seluruh makhluk alam seisinya Kalau kita cuma beberapa orang kadang-kadang cuma anak istri toh gimana itu? kadang nyangkut tang tonggo karena cinti ya niki kadang-kadang itu ini kalau kita makanya ini lah setan dengan iblis ini apa sama awas lah ini apa itu nabi pernah ditanya oleh sahabat mashaytun ya rasul apa itu yang dinamakan setan wa rasul? Kata nabi jawabnya kulu setiap kejelekan-kejelekan itu namanya setan. Jadi maka ada ayat Quran juga menyebutkan saya insi setan-setan jenis manusia. Jadi setan gundul istilah setan dasi irang. Jadi maka kalau orang itu berbuat kejelekan berarti itulah setan. Jadi onok setan malas ibadah, onok menungso malas ibadah, yo setan. Onok setan seneng ganggu kan ya setan. Onok menungso, apa ikut jenenge seneng berbuat dosa berbuat maksiat ya setan. Jadi menungso itu setan. Kadang-kadang sama lagi setan dia. Ini, ini nggak tahu kadang-kadang. Tapi kalau kita manusia jelas. Punya sifat-sifat ulu -sifat, ya, insya Allah. Ini karena kecampuran setan, jadi jadi sifatnya kita jadi seh, Setan Kita campur dengan lumpur-lumpur duniawi, akhirnya kita jadi kedonyan kesucian kita jadi kotor karena dunia. Ini banyak orang karena dunia wis mentalan, Wis nggak suci mana, wis ini bobrok. Korona hanya dunia, dunia saling sikut, saling mengalahkan. Is pokoknya saling ngetak, saling saling nyaplok gitu ya. Makanya ini duniaku kejam. Ayo teman golek dunia oleh kayak kejamnya, gak kira oleh dunia, gitu ya, bukan? Makanya golek dunia ini biasa nih kadang-kadang pokoknya menghalalkan segala cara. Uno biasa nih nih gitu. sing umum lu. Tapi lewat Muslim, insyaallah Allah buatan gitu. Lewat Muslim, ono batasan halal haram. Tapi gitu uno ake-akee sing Muslim mau buatan Nyambut gaih sengakaih gak syarih Emang kok saling caplok Saling bunuh istilahnya Ini tuh urusan ya. Maka ini Apa itu hati-hati Jangan sampai kita jadi syekh setan yang disebut dengan syetinal insi Dalam Quran Yaitu kulu Setiap kejelekan itu disebut setan, Itu kata nabi Ya, Maka Pak Insya Allah pertemuan besok ini tadi macam sedikit tapi besok insyaallah wa amal kholku. Adapun makhluk makhluk ini juga bisa mengganggu kita. Makhluk ini bisa menyesatkan kita. Jadi nah makhluk itu siapa? Ya termasuk kita dan